Ustad, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Caranya paling pen, pen, terbaik adalah sering mendoakannya. Sering mendoakan. Kata Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, ida matel insan yang kata nama min Jika seorang sudah meninggal terputus amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah anak soleh menjadi ulama. Anak soleh yang mendoakannya. Ciri anak soleh suka mendoakan orang tuanya. Kalau tidak pernah mendoakan orang tuanya, jarang bukan orang soleh. Bukan anak soleh. Ada cara-cara yang lain, tapi yang paling mudah. Yang paling mudah adalah mendoakan orang tua.